Ini kesempatan kalian ya, jangan sampai kalian gagal lagi Ini siapa sih yang ini? Hah? Ini Komandan. Oh. <laughs> Tugas kopi. <fotokopi. laughs> Ujian akademik Ini menentukan Siap. Apabila ada hasilnya lebih buruk dari yang latihan tadi Goodbye buat kalian Kita kasih waktu berapa menit pak Komandan? Hanya 30 menit 30 menit? Ya? Siap 30 menit dari kemarin mulai Dari sekarang, sekarang. Lah ini soalnya manggil-manggil. Kenapa? -manggil. Eh, saya. Eh, eh say! Bahasa, <tuk> ah, hmm. <tuk> <Amirah. tuk> Bahasa Inggrisnya panjang? Long. Kalau tangan panjang? Nyolong. Wah, salah. Wen, lu bawa apaan tuh, Wen? Contekan, Wen. Ibu Mirna, selamat! Bahasa Inggrisnya panjang? Long. Bahasa Inggrisnya saya panjang? apa? along oh, bener. Bener, bener, bener, bener, bener. Bahasa Inggrisnya panjang, long. Yeah. Bahasa Inggrisnya nasi panjang, hmm. lontong. lontong. lontong. <laughs> uh, Kalau bahasa Inggrisnya panjang, long. Kalau teriaknya panjang, Tolong, Tolong. <laughs> Bahasa Inggrisnya panjang, long. long. Kalau bahasa Inggrisnya sobek panjang, apa bolong. <laughs> <tuk> <tuk> Ini aja juga nih Mai artinya? Saya eh uh, Cinta artinya? Eh, bahasa Inggrisnya lah Halo Halo, Mai lo? Cintaku? C... Seprek Oh iya iya iya <tuk> <tuk> <tuk> Sekarang dari bahasa bahasa Indonesia Maya hmm. Mai artinya? Saya Baby? Uh, bayi Bayi My baby? Bayi saya Kala, minyak telon. Oh. <tuk> <tuk> oh iya Bisa <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> oh, dipakai? <tuk> Jangan, kamu pengen kacamata aja ini aja. Ini dia tidak akan bisa melihat ke kanan. Hmm. Tidak bisa nyotanya. Oh iya betul. WEN! WEN! WEN! Bentar, gue kayak, ya kayak kuda di BS nih. <laughs> May, artinya apa? Uh, saya. Saya ya? Kalau bahasa Jawanya ini tidak? Ora. Iya. Artinya apa tuh? Uh, pabrik! Mayora! <laughs> Biskuit. Ratik, ya.